terbaru, terupdate, dan terhangat sedunia Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini tentunya Alhamdulillah kita mendapatkan vitamin bahagia dari Dede LST dan kakak Bilar Talsabat ya. Kita lihat kerja hmm. pertama Masya Allah dari ya, ya. ya. di lokasi syuting dan tentunya sedang um, sambutan para sahabat ya Alhamdulillah. Tentu untuk sinetron JWB2 sudah masuk 200 episode luar biasa dan kakak Bilar terlihat sangat lebih dewasa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan untuk idola kita. Amin. Ya dan kita lihat juga prasabat ya ke berikutnya Masya Allah terciduk di dedek Lesti Tentu di rumah abang Bilar Pak Sabat, ya Masya Allah luar biasa Kita mendapatkan kebahagiaan dan vitamin yang sangat luar biasa Membuat kita semakin bahagia kepada leslar Pak Sabat, ya Yang mana tentu dedek Lesti hari ini temani abang Rizky Bilar syuting ya Ini cidukannya Masya Allah luar biasa dan kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari ideal kita dan kita juga persahabat ya ada sebuah kabar yang mengejutkan kita bahwa Dede Elasti sedang sakit persahabat ya masya allah mudah-mudahan tentunya sehat dan terlihat dari matanya Dede Elasti persahabat ya di sini kita lihat ada akun Instagram novia andriani underscore mengatakan teteh sakit dan kita lihat ya oh iya kemarin waktu live sempat bilang matanya bengkak karena kekencangan narik bulmat atau bulu mata palsu katanya. Kita dedek persahabat ya doakan, mudah-mudahan dedek Elasti lekas sembuh dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Dan kita lihat juga persahabat ya, unggahan El Anscor ada kalimat caption yang dituliskan. Abang hari ini lagi syuting ya guys, dedek lagi berobat diantrein sama lintar. Doain ya guys, semoga dedek cepat sehat, matanya dedek lagi merah kedua-duanya tuh. Doa cepat sembuh ya dedek lasti. Mudah-mudahan doa baik dari fans Laudi dijabah untuk kesembuhan dedek lasti kejara. Amin. Ya robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya para sahabat. Mudah-mudahan ada kabar dan tentunya cidokan vitamin manja hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.